dari Kobas, persahabat ya perhatikan Kobas ini baru saja mengunggah kebersamaannya bersama dengan Leslar malam hari ini. Wow, salvo dengan benda Lesti ya, yang lagi gendong Bibi El dirangkul oleh Papa Bilar ini sih luar biasa, masya Allah. Dan kita persahabat ya malam hari ini pertemuan Leslar memang luar biasa dengan orang-orang hebat. Kita juga salvo dengan kalimat Gamsan yang dituliskan oleh Kobas. Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta, tapi sesederhana kebersamaan kita, mampu membuatku menjadi makhluk yang paling bahagia. Terima kasih Kakarus Bilar, Lesti Kejora, dan semua sahabat, yang selalu bersama memberi inspirasi dan kebahagiaan untuk banyak orang. Wow, masya allah banyak persahabat ya. Idalah kesenangan kita memang sang inspirator. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik yang selalu membuat bangga warga Konoha. Di postingan ini pun persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat. Ada dari akun Taslim Rahim mengatakan persahabatan kebersamaan. Wow, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Mama Kaiva. Mengatakan, Masya Allah semoga selalu terjaga silaturahminya. Sehat selalu dan sukses terus kalian. Amin. Masya Allah banget ya. Tentunya tanggapan yang positif. Selalu diberikan oleh para sahabat Berikutnya para sahabat perhatikan juga Ada sebuah spesial nih Cidukan vitamin bahagia ketika dikobas Wow, Masya Allah banyak ya BBL lagi digendong bunda Lagi tertidur nih BBL kecapean Sepertinya ya Masya Allah Bos besar nanti nih Fonder Lesler Metafor Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua pastinya, amin. Dan kita lihat juga bersahabat, komentar pun banyak sekali diberikan ya di postingan ini. Salah satunya dari akun senjanya skor aku mengatakan, masya Allah, abang El ini insya Allah akan tumbuh jadi anak yang kuat dan hebat. Sejak bayi sudah ikut kerja pandanya. Ketemu banyak orang hebat. Wah masya Allah banget ya kita doakan juga nih buat baby El mudah-mudahan. Menjadi orang yang hebat dan sukses seperti kedua orang tuanya. Amin. Berikutnya, para sahabat, ada momen spesial juga yang kan? Perhatikan, para sahabat, ya. Leslar sudah otw pulang nih dari tempatnya Kobas. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan apapun yang dilakukan hari ini, semoga menjadi berkah barokah. Amin. Terlihat, per sahabat, ya. Mobil Leslar... Di kendari oleh Bang Boril Wow, selalu setia nih Bang Boril Menjaga ide laksanakan kita Doakan juga buat Bang Boril mudah-mudahan Sehat selalu dan selalu Bisa menjaga leslar Dimanapun berada Berikutnya bersahabat ada momen juga Yang kita dapatkan ketika di acara Salim Presid persahabat ya ketika live Tadi sore Ini postingan foto bersama orang-orang yang hebat kita juga selamat dengan Bunda Lesti dan Papa Mila. Wow, ekspresi fotonya ya selalu digandeng, selalu dirangkul. Masya Allah, kekiutan keramatisan selalu menjadi nomor satu juga dari Lestler. Semoga selalu seperti ini: rumah tangga langgeng dan diberikan kebahagiaan selalu. Amin.